Semua pada posting makan french fries 2000. Coba wow. ah. French wow. fries tentangnya bikin ketagihan. Celak sambal tomatnya bikin siapapun nafsu tergoda. Oh Ai French fries 2000. I like it. Aromanya aja udah enak. Masa sih bo? Iya. buku yang kecap yang beresap sampai ke dalam, ditambah keju. Makan di gemes ramai-ramai makin seru. Ni gemes. Praktis langsung dimakan.